Pada saudari-saudari muslimah yang saya perhatikan karena Allah subhanahu wa ta'ala saya jadikan Anda bagian dari saudari saya dalam kehidupan dunia dan akhirat saya mohon kepada Anda dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini berubahlah dan jadilah lebih baik Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan menghadap pada Allah Subhanahu SWT. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status menjadi almarhumah dan jenazah Karena itu pada teman-teman yang akhwat, perempuan Ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab secara bertahap Orang tuanya mendoakan untuk anaknya Mengarahkan yang terbaik Dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya